Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to my back youtube channel Kembali lagi di channel youtube aku Rizka Sihotang Kali ini aku bakal mereview sebuah produk Ataupun obat suplemen untuk membantu menjaga kesehatan kulit Yaitu produk maridermatif Sebelum aku mereview produk dermatif ini lebih dalam lagi Mohon kepada teman-teman untuk jangan lupa subscribe dan like channel youtube aku ini Yang pertama, aku bakal membacakan deskripsi dari dermatif ini Yang dimana dermatif ini merupakan sebuah produk yang diramu secara khusus Yang terbuat dari bahan-bahan herbal Yang dikhususkan untuk terapi kecantikan Terkhusus bagi mereka ataupun kita yang mengalami kulit sensitif ataupun kulit yang berjerawat dan mempunyai khasiat yang lebih efektif dan sangat aman dikonsumsi karena sudah terjamin kehalalannya yang dimana komposisi dari dermatip ini ialah Andrographis paniculata herbal terus Curcuma domestica rizoma dan Santella asiatica herbal yang dimana komposisi dari aku yang bacakan tadi merupakan bahan-bahan e, yang terbuat dari bahan herbal dan diolah secara higienis dan modern sehingga sangat aman untuk dikonsumsi jadi aku dulunya sangat takut untuk mengonsumsi obat-obatan yang katanya sangat bagus untuk menjaga kesehatan kulit karena e, kita tidak tahu ya bahan-bahan apa yang digunakan dari obat-obatan tersebut tetapi setelah aku mendengar adanya sebuah produk dermatif yang terbuat dari 100% bahan herbal dan sudah terjamin dan sudah dijamin kehalalannya oleh MUI dan, dan terjamin kehalalannya oleh MUI dan BPOM jadi aku memberanikan diri untuk mencobanya terus manfaat lain dari dermatif ini ialah membersihkan darah kotor mengobati penyakit kulit yang disebabkan oleh darah kotor Manfaat lain dari Dermatip ini ialah membersihkan darah kotor, mengobati penyakit kulit yang disebabkan oleh adanya darah kotor. Yang dimana salah satu penyebab dari penyakit kulit dan jerawat adalah dengan adanya darah kotor. Jadi Dermatip ini membantu untuk menghilangkan darah kotor sehingga mengurangi akan muncul terjadinya penyakit kulit dan munculnya jerawat. Jadi aku mengonsumsi Dermatip ini kurang lebih sekitar 10 hari ada nggak manfaat yang aku alami setelah mengonsumsi dermatip ini tentunya ada ya dermatip ini membantu aku untuk mengecilkan dan mengempeskan jerawat-jerawat yang ada di wajah aku hasilnya jadi seperti ini sisanya tinggal bekas jerawat aku akan spill foto aku sebelum aku mengonsumsi jerawat ini agar kalian bisa melihat perbedaan antara Uh, sebelum aku mengonsumsi dermatip ini dan setelah aku mengonsumsinya Tetapi untuk menghilangkan noda-noda bekas jerawat uh, Serta bopeng-bopeng yang ada di wajah Manfaat dari dermatip ini yang aku rasakan sangat kurang ya Tetapi, Mungkin karena dermatip ini merupakan produk yang terbuat dari bahan herbal Sehingga uh, prosesnya mungkin sangat lama ya Kan aku juga baru mengonsumsi dermatip ini sekitar 10 hari. Aku bakal spill juga e, bentuk dari kapsul dermatip ini. Jadi obatnya itu berbentuk kapsul ya. Kapsul seperti ini. Jadi e, aku konsumsinya itu dua hari sekali. Yaitu di pagi hari, setelah satu e, jam setelah sarapan pagi, dan di malam dan di malam hari yaitu waktu-waktu um, setelah aku mau tidur malam jadi sekian dulu ya review dari aku mengenai um, obat ataupun kapsul dari dermatip ini jika ada yang ditanyakan mengenai um, obat dari dermatip ini boleh ditanyakan di kolom komentar jadi sekian dulu ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.